esok esok, ngopi, rokokan, ah, karuman jeruk. Oh. Oh orang kerja Orang Oh, aku ya? ini Kena, kena pengurahan lagi sepi duit Oh, Ya aku tanggung banget nih. aku tapi ya, mau tapi ya udah yang mau mas mekanik nyari tiwangi apa? aku, orang apa rasa ngomongin malu lu? ngapain jangan terang tuh ngerti tau wae. Ngerti wae maksudku ngerti to? Iya, iya, ini enak Nah, saya sudah mencari ada stres semua rokok utangannya nih ini Corona telah Corona dengan merubah segalanya enak Corona merubah segalanya? nggak orang penghasilan di tahun ini PT nih tahun ini kerjaan di C'est chalet, nous les héros, nous les héros. Je suis tous les gardeurs de Ngemingonan raya naik pekeran naik maco ya pindih raya opo opo nih tak